Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wa imamin mursalin Habibina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi al wa ashabihi ghulil mayamin Alihi afdalus salati wa tamu taslim sadri wa amri wa hlul min lisani Yafqahu Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bertemu lagi dalam video kali ini dalam sesi pembacaan uh, Matan Tuhfatul Atfal Wal Ghiman di Tajwid Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Sulaiman uh, Al-Jamzuri Rahimahullah dan insyaAllah pada pertemuan yang kelima ini kita akan membincangkan bab fil bab فِيْلْمِسْلَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ وَالْمُتَجَنِسَنِ Bab pada menyatakan uh, masalah al-mislan, al-mutaqariban dan al-mutajanisan Baik Sebelum kita masuk kepada matan pembacaan matan suka untuk saya uh, memberikan sedikit pengenalan tentang bab ini di mana bab ini membincangkan sifat al altidhram di antara dua huruf secara lebih mendalam. Uh, dalam arti kata lain, perbincangan bab kali ini dia dah melangkaui apa yang kita dah belajar dalam Nun Sakinah dan Mim Sakinah. Dalam Nun Sakinah, kita tahu uh, idram berlaku apabila Nun Sakinah bertemu dengan enam huruf. Lin Umar. Lam, Nun. Sila, minta maaf. Bukan Lin Umar. Uh, bertemu pada Lam, Ra. Mim, Nun. Uh, uh, uh, bertemu pada... Huruf-huruf di dalam baik Yarmulun Ya, Ra, Mim, Lam, Raunan, Nun Menyebabkan berlaku hukum eh, sifat idram di situ Dan sementara Mim Sakinah Idram berlaku apabila Mim Sakinah bertemu dengan Mim yang berbaris Baik. Jadi bab ini membincangkan lebih lagi Kita kata pertemuan di antara dua huruf Selain daripada Nun Sakinah dan Mim Sakinah Dan suka untuk saya ingatkan bahawa Pembincangan di dalam bab ini perbincangan di dalam bab ini fokus pada bacaan riwayat hafz daripada Asim uh, riwayat hafz daripada Asim berdasarkan Tariq asy syatibiyah sahaja saya mungkin akan menjelaskan uh, tarik yang lain bacaan tarik yang lain tapi uh, sekadar orang kata apa? Yalah, sekadar beritahu lah kan? Kalau, kalau kita dengar orang baca macam ni uh, kita tak tak, menuduh, tak mudah menuduh kata dia salah baca kan? Uh, kita pun tak nak macam tu baik jadi kita masuk pada a uh, matan. Qala al-mu'allif rahimahullah fil mislain wal mutaqaribain wal mutajanisain. In fi sifaati wal makharij ittafaqa harfan fal mislan feehima ahq. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifaati ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna as-sifat tuhaqa bil mutajanisaini insakan awwalu kullin fas-saghir summiyan aw harfani fi kullin fa wa baik ketika pada baik in fi as-sifati wal sekiranya pada sifat dan makhraj Ittafaq, bersepakat dua huruf yang bertemu. Ittafaq harfa bersepakat. Silap, minta maaf. In, in sekiranya, Fis sifat wal makharij, pada sifat dan makharaj, Ittafaq harfan bersepakat dua huruf yang bertemu. Fal nislani fihi ma'ahak. Maka, pertemuan tersebut dipanggil sebagai al-nislan. Baik. Al-nislan merujuk kepada pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat pertemuan dua huruf yang sama makhraj keluar daripada makhraj yang sama tempat keluar yang sama dan huruf tersebut mempunyai sifat yang sama baik pertemuan tersebut boleh berlaku di dalam satu ataupun di dalam satu dan dua kalimah baik jadi jika kita menemui dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat bertemu dan sementara huruf pertama dia bertanda sukun, okey. pertemuan ini wajib dibaca secara idram kamil. Ha, idram kamil, maknanya serapan yang sempurna. Kita masukkan uh, bunyi huruf yang pertama yang sukun ke dalam huruf yang kedua yang berbaris. Baik, bacaan sebegini kita panggil sebagai Al-Idram Al-Mislain. Ataupun nama lain Al-Idram Mutamasilain. Baik. Jadi kita lihat contoh untuk satu kalimah Contoh untuk satu kalimah, Yudarik kumu. Yudarik kumu. Haa, Yudarik kumu. Jadi, kita lihat pertemuan di antara kaf sakinah dengan kaf yang berbaris. Kaf sakinah, kaf yang berbaris. Kaf yang pertama sukun, kaf yang kedua berbaris. Jadi, kita lihat pertemuan di antara dua huruf ni. Kedua-dua huruf ni keluar daripada makhras yang sama. Iaitu pertemuan di antara Uh, Eudarik Kumu kita punya ada langit hujung nak dekat, nak dekat ke nak dekat ke kerongkong dan kemudian kedua-dua huruf ini mempunyai sifat yang sama ada sifat hamas ada sifat istifal uh, bila sebut sifat hamas maksudnya ada angin yang keluar daripada uh, mulut kita bila melafazkan huruf tersebut uh, kedua-duanya ada sifat istifal sifat huruf yang nipis macam tu baik jadi pertemuan sebegini kita panggil sebagai idrom, idrom mislain dan cara bacaannya adalah idrom kamil. Maksud dia kita masukkan, kita serapkan bunyi kaf sakinah ke dalam kaf yang selepasnya. Mana masih masih masih bunyi kaf, tetapi seolah-olah macam kita seolah-olah macam ada satu kaf je bila kita bila kita lafaskan. Tapi atas tulisan dulu lah, atas tulisan dulu. Baik. Yudrik kumu, Yudrik kumu. Baik. Contoh pertemuan dua huruf yang sama makhrah dan sama sifat dalam dua kalimah adalah pada contoh yang berikut TASTIĀ ta ALAYHI TASTIĀ ta ALAYHI TASTIĀ ta ALAYHI Tas ta Pertemuan di antara Ain Sakinah dengan Ain yang berbaris Jadi, kedua-dua Ain ini, kedua-dua huruf ini datang daripada makhrah yang sama iaitu daripada pertengahan kerongkong dan kedua-duanya mempunyai sifat yang sama. Baik. Jadi, cara bacaannya adalah kita baca secara idram kamil. Maksudnya kita serapkan bunyi ain sakinah ke dalam ain yang berbaris. Tastai' alaihi. Tastai' alaihi. Tastai' alaihi. Baik. Jadi, ini yang kita panggil sebagai idram al-mislain. Baik. Jadi, al-idrah untuk al-mislain dia, dia mudah. Dia agak mudah. Baik. Sebab dia melibatkan pertemuan di antara dua huruf yang sama makhraf, sama sifat. Dalam bahasa mudah, dalam bahasa mudah, pertemuan di antara dua huruf yang sama. Pertemuan di antara dua huruf yang sama. Baik. Tetapi, terdapat pengecualian untuk idrah mislain. Baik. Idrah mislain terbatal. Idrah mislain berbatal sekiranya ia melibatkan dua masalah yang pertama pertemuan di antara dua huruf ya ataupun dua huruf waw dan huruf yang pertama adalah huruf mat contoh kalau kita tengok untuk, untuk untuk pertemuan di antara dua huruf ya dan huruf yang pertama adalah huruf mat contoh qaumi ya'lamun qaumi ya'lamun ataupun pertemuan di antara dua waw dan huruf waw yang pertama adalah huruf mat Kaluwahum. Kaluwahum. Kaluwahum. Ha. Kaluwahum. Ha. dekat sini, dekat sini, kita tak baca secara dalam kamil. Kau miya tak tak tak kita tak serapkan, tak. kita tak serapkan. Kalau, kalau kita serapkan, kita akan tinggikan sedikit suara kita. Ya dia tak macam tu. Kita baca biasa saja. Kau mialamun ya sama dengan contoh yang kedua untuk waw. Kalu wahum. Kita tak baca secara idram kamil. Idram kamil. Kalu wahum tak. Kalu wahum. Baik. Penggatuan yang kedua adalah pertemuan di antara dua huruf ha. H. Baik. Dan huruf yang pertama adalah ha sakta. Ah, pertemuan di antara dua hurufa dan huruf yang pertama adalah huruf saktah. Baik. Jadi kita tak kalau kita nampak kan kita ada kita kata apa? Pungkujung ayat di di antara huruf saktah dengan huruf berbaris Baik. Sekarang ni perbincangan kita untuk masalah kedua ni ialah apabila kita baca secara sambung kita tak kita tak baca maliah halakah ha, tak? Kita kita bercakap tentang soal kita mas kita membaca ayat kedua ayat ni secara wasal secara bersambung. Ah, secara sambung. Baik. Jadi pada pada pada bacaan yang bersambung untuk contoh yang yang yang sebegini. Baik. Dia ada dua hukum. Ada dua hukum. Baik. Sama ada kita nak izah, ha, sama ada kita nak izah. Izah ni cara baca dia maliyah halakah maliyah halaka maliyah halaka ataupun bacaan yang kedua adalah idgham maliyah halaka maliyah halaka ha. hukumnya ada dua sama ada kita nak baca izhar kita jelaskan bunyi ha ha, ha, su, ha di sini ataupun kita nak idgham kita serapkan ha sak, ha sakinah ni ke dalam ha yang bagi selepas ni baik tetapi, paling yang, yang bacaan yang paling rajah, bacaan yang paling betul, eh, paling rajah, paling rajah, ialah bacaan izah bersama dengan saktah. Bacaan izah bersama dengan saktah. Maksudnya, kita jelaskan bunyi ha, saktah, eh, bunyi ha, ha, sukun. Kemudian, kita saktah. Saktah di sini maksud dia, saktah di sini maksud dia, dia beza dengan wakaf. Wakaf, kalau kita suruh wakaf, baik, kita berhentikan bacaan pada ha, Kemudian kita teruskan bacaan dengan nafas yang baru. Ha, kita tak guna nafas yang kita gunakan sebelum untuk ayat sebelumnya. Tak. Ha, tak. Itu, itu kita panggil sebagai wakaf. Dan ibtidak. Okey, baik. Tetapi untuk saktah, kita memberhentikan bacaan seketika. Kemudian kita menyambung bacaan dengan nafas yang sama tadi. Maliyah halaka. Maliyah halaka. Itu bacaan secara saktah. Ha, bacaan izah dengan saktah. Baik. Kita masuk pada bahasa yang seterusnya. Waiyakuna makrojan takaraba wafis sifat yang berbeza julubah mutkaribain. Waiyakuna dan sekiranya kedua-dua huruf yang bertemu tadi makrojan takaraba berhampiran makrasnya. Maksudnya kedua-dua huruf ni ia tidak kedua-duanya kedua-dua huruf ni tak keluar daripada tempat yang tempat yang sama tetapi tempat keluar tu berdekatan berhampiran dekat-dekat tak sama tempat keluar tak sama tapi dekat-dekat wa fis sifati takalafa tetapi sifat di antara kedua huruf tersebut berbeza yulaqaba maka kita gelarkan pertemuan tersebut mutqaribain dengan mutaqariban ha mutaqo mutaqariban baik jadi di sini pengarang Rahimahullah menyebut tentang masalah yang kedua iaitu tentang masalah pertemuan dua huruf secara mutaqariban. Mutaqariban adalah pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj. Tak sama tak sama tempat keluar tapi berdekatan tempat keluar, berdekatan makhraj. Tetapi berbeza pada sifat. Maksudnya kedua-dua huruf ini tak memiliki sifat yang sama. Baik. Jadi praktikal ya. Jika dua huruf yang okey ni saya saya tak sempat saya lupa nak tukar. Okey, ni a uh, okey. Sepatutnya uh, eh silap. Mana mana? Okey. Okey, sepatutnya eh silap lagi. Saya maaf. Dua huruf yang Berdekatan makras tapi berbeza pada sifat. Ah, tukar perni baik. Jika dua huruf yang berdekatan makras tapi berbeza pada sifat bertemu, sementara huruf pertamanya bertanda sukun. Okey. Untuk untuk pertemuan sebegini kita baca secara idram. Okey, kita baca secara idram. Dan bacaan ini dipanggil sebagai idram al mutaqaribain Idram al mutaqaribain Baik. Jadi situasi untuk idram mutaqaribain tak banyak. Ha, tak banyak. Empat empat keadaan sahaja. Keadaan yang pertama adalah pertemuan nun sakinah dengan lam, ra, waw dan ya ataupun yang untuk nombor, untuk nombor satu yang nombor satu ni yang kita dah bincangkan dalam masalah nun sakinah dan tanwin iaitu idgham. Ah Baik. Yang kedua adalah idgham syamsiah ataupun kita panggil sebagai alif lam Di mana lam ta'rif ta bertemu dengan 14 huruf syamsiah. Jadi, uh, jadi di situ berlaku idram mutaqariban. Kecuali pertemuan dengan huruf lam. Sebab, bila lam ta'rif bertemu dengan lam baris, jadi idram, idram mislain sebenarnya. Ha, jadi, pertemuan lam ta'rif dengan huruf lam yang berbaris tak, di, tak dipanggil sebagai idram mutaqariban. Tetapi, idram mislain. Sebab, kedua-duanya adalah huruf yang sama. Baik. Yang ketiga adalah lam sakinah. Lam sakinah pada kalimah kul dan bal, di mana lam sakinah pada dua kalimah ni Bertemu dengan huruf roh Dan keadaan yang keempat adalah huruf qaf sakinah Qaf yang sukun, bertanda sukun Bertemu dengan huruf kaf yang berbaris Baik, tetapi Untuk setiap keadaan ni Jenis jenis, serap, jenis serapannya tak sama Jenis serapannya tak sama okay. Untuk keadaan macam ni kita akan idram secara idram kamil secara ittifak. Tak ada khilaf. Ha, tak ada khilaf. Okey. Untuk idram kamil secara ittifak, ia berlaku pada nun sakinah yang bertemu dengan lam dengan roh. Nun sakinah bertemu dengan lam ataupun roh. Contoh, mirwasulin mirwasulin al-lam al-lam idram kamil kat sini, maksudnya kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam roh secara sempurna. Menyebabkan tak ada dah sifat gunah, tak ada dah bunyi nun. Tak ada sifat gunah. Ambil sifat, ambil bunyi huruf selepas dia. Baik. Kemudian, okay, idram samsyiah ataupun alif lam samsyiah. Ini pun kita baca secara idram kamil serapan yang sempurna. Contoh, kita serapkan bunyi lam, lam sukun ke dalam roh. Arrohim. Arrohim. Kita tak baca alrohim tak. Al. Bukan. Kita baca serapkan bunyi lam sakinah ke dalam roh. Menyebabkan lam sakinah ambil bunyi huruf roh. Arrohim. Ini pun idram bacaan yang idram kamil. Ha, untuk idram mutakaribain. Baik. Kemudian lam sakinah bertemu dengan roh. Contoh waqurrabbi waqurrabbi Kita serapkan bunyi lam ke dalam roh. Menyebabkan kita tak dengar dah bunyi lam. Sebab dia dah ambil bunyi huruf roh. Waqur rabbira dai jadi pada tiga keadaan ini kita baca secara idgham kamil untuk idgham untuk kes al-mutaqaribain sementara keadaan yang kita baca dengan idgham naqis idgham yang tak sempurna adalah satu keadaan saja nun sakinah bertemu dengan huruf waw ataupun ya ha, contoh wa mai wa ini salah baris ini salah baris dia sepatutnya dia sepatutnya wa yakfur ha wa yakfur wa yakfur mual okey kenapa pertemuan nun sakinah bertemu waw dan ya dipanggil idgham naqis sebab ketika kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam ya ataupun waw masih tersisa sifat gunnah tadi sebenarnya masih tersisa sifat gunnah ha walaupun kita dah serapkan nun sakinah ke dalam ya Ha, tapi serapan itu tak sempurna sebab masih ada baki sifat dengung yang kita boleh rasa. Ha sebenarnya. Sebab tu pada pertemuan Nun Sakinah bertemu waw dan ya, dia idgham mutaqaribain. Tapi idgham yang tak sempurna. Ha, serapan yang tak sempurna, idgham naqis ataupun kalau nak pakai istilah yang kita dah pakai sebelum ni, idgham idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Baik. Pada pertemuan qaf sakinah bertemu kaf di sini ada khilaf bacaan dia. Sebab tu kat sini kita kata idgham kamil dan idgham naqish terjadi khilaf. Ha nah, kita boleh baca pada pertemuan qaf dengan kaf ni kita boleh baca dalam dua keadaan idgham kamil idgham naqish. Baik. Bagaimana cara bacaan idgham kamil pada sini di sini? Bacaan idgham kamil di sini akan menyebabkan Tiadanya sifat isti'la dan qalqalah bagi huruf qaf sebab kita tahu huruf qaf huruf qaf yang sukun adalah huruf qallah bila dia ada bila dia huruf qallah maknanya kena ada pantulan bila dia bila kita bila huruf tersebut bertanda sukun kena ada pantulan pada sebutan kita baik jadi bila kita baca dengan idgham Kamil di sini maknanya kita serapkan bunyi qaf dalam kaf secara sempurna tak patut kita ada ada bunyi ada bunyi qaqalah, kol ada bunyi pantolan dan tak patut ada bunyi tebal pada sini. Ha, sebab kalau, kalau kita baca idgham Kamil jadi alam nakhlukkum alam nakhlukkum alam nakhlukkum. Jadi dah ambil bunyi kaf terus dah. Ha, itu idgham Kamil. Idong Kamil mena, bacaan idgham Kamil menatijahkan ketiadaan sifat isti'la. Sifat isti'la ni adalah kita kata sifat tebalnya sesuatu huruf. Ha, sebab pada kauf ni tebal sebenarnya. Kauf ni tebal. Kauf ni tebal. Tapi kauf ni, ha, dia bukan isti'lak. Dia lawan pada istilah isti'fal. Ha, isti'fal pula nipis. Ha, isti'fal pula nipis. Itu beza dia. Okay. Jadi bila kita baca secara iduram kamil, serapan yang sempurna, tak patut kita ada bunyi kol-kolah Ha, tak patut ada bunyi pantulan masa sebut dan tak patut ada bunyi tebal-tebal dekat sini ha, tak boleh sebab dia dah patut ambil bunyi ni ambil, ambil, ambil sifat nipis dah sebenarnya ni. okey baik untuk bacaan secara idgham naqis okey untuk bacaan idgham naqis pada pertemuan qaf sakinah dengan kaf okey kita kekalkan sifat isti'la qaf tadi tapi kita buang sifat qalalah okey untuk idgham naqis maksud dia kita kita tak baca qaqalah tapi masih ada tebal. Ha, masih ada bunyi tebal dekat situ. Alam naqlukum. Naqlukum. Ha. Naqlukum. Itu cara bacaan secara idgham naqish. Baik. Idgham naqish mengekalkan sifat isti'la huruf qaf tetapi menggugurkan sifat qaqalah pada huruf qaf. Haa, tak tak patut ada qaqalah tapi boleh kita kekalkan sifat tebal yang tadi. Okey. Baik. Pengecualian adalah mutaqaribain pun ada pengecualian juga. Baik, pengecualian ada tiga keadaan saja. Okay, keadaan yang pertama adalah, okay, keadaannya pertama adalah ketika mana lam saktah bertemu dengan roh, lam saktah bertemu dengan roh. Dan keadaan macam ni satu satu ayat je dalam, dalam dalam dalam bacaan kita hafs hafs asim yaitu pada surah al Almutakfin ayat yang ke-18. Nah, pada contoh yang bawah ni, contoh yang pertama. Ha. Jadi untuk pertemuan lam sakinah dengan ra ni Lam sakta ni dengan ra Tak boleh ada idram mutakariban Kita tak boleh baca dengan idram kat sini Kita wajib sakta. Maksudnya kita baca Bal rona, Bal rona. Dia tak boleh kita idramkan Bar rana Salah Untuk bacaan Hafs daripada Asim Tak boleh idram Bar rana Salah Kena sakta. Bal rona, Haa macam tu Baik Pengacara yang kedua adalah apabila non-saktah pun bertemu dengan roh. Ok, non-saktah bertemu dengan huruf roh. Dan untuk keadaan yang ini, keadaan kedua ni pun hanya satu, hanya satu berlaku sekali saja dalam, dalam bacaan Hafzah dan Asim. Iaitu pada surah Al-Qiyamah, ayat yang kedua bertujuh. Ok, untuk keadaan sebegini pun kita wajib saktah. Tak boleh idram. Ha, kalau idram, contoh ni, ini untuk contoh yang kedua. Ini contoh pertama. Contoh kedua Baik, untuk contoh kedua kalau kita baca ingat idram Marraqi <maryang> mar Marraqi Marraqi Tak boleh tu, no. salah Sebab sini wajib syaktah Manraq Manraq Wajib syaktah Wajib syaktah. Baik. Walaupun dalam keadaan wasol Tuan Nima wasol pun, baik Okey Keadaan yang ketiga di mana tak ada, tak, ada, tak berlakunya idram mutaqariban adalah apabila Nun sakinah bertemu dengan huruf waw secara terpisah. Okay. Nun sakinah bertemu dengan huruf waw tapi secara terpisah. Contoh, okay. untuk keadaan yang ketiga ni pun sebenarnya dia hanya berlaku sebanyak dua kali dalam bacaan bacaan Hafsul Pernah Asim iaitu pada surah Yasin ayat 1 dan 2 dan juga pada surah Al-Qalam ayat yang pertama. Tapi sambil contoh Surah Yasin ayat 12. Okey. Kalau kita baca kalau kita tak baca secara macam kita baca secara wasal, okey. Sepatutnya sebab pada sin ni ada bunyi sin ya nun. Ah ada nun sakinah ni sepatutnya asal dia ya sin. Ah okey, patutnya kalau bertemu dengan waw dia akan akan berlaku idgham. Idgham Uh, Ma'al-runah Atau kita kata idram nakis tadi Idram mutakaribain Ok Tapi oleh kerana Nun dan Waw ni Bertemu secara terpisah Haa Bertemu secara terpisah Terpisah di sini maksudnya kita Dia asal dia bukan Dia dia ada Ada ada wakaf di situ Baik Bila dia bertemu secara terpisah Haa Bila dia bertemu secara terpisah Haa uh, Tak berlaku Bacaan idram di sini kita tak baca Ya sin wal Quranil Hakim tak tak baca macam tu kita baca secara izah saja nun sakinah ni tadi ketika wasal ketika wasal sajalah Izah. ketika wasal Ya sin wal Quranil Hakim ha gitu ataupun untuk surah al-Qalam Nun wal qalami wama yasthurun ha Ketika wasal sahaja Kalau wakaf pun izahah juga. Tapi tak berlaku kiri lah. Tidak boleh kiri itu. So dah kita berhenti. Okay. So alihkan bila kita baca wasal. Adakah ada? Kamu jawapannya tak. Masih izahah. Okay baik. Okay kita masuk pada bait yang seterusnya. Aku yakinat taufah fi makrojindu nasifat hukka bil mutajani Baik. Au yakuna atau sekiranya kedua-dua huruf tersebut Ittafaqa fi makhrajin Bersepakat pada makhraj Maksudnya Sekiranya dua, dua huruf yang bertemu tadi Keluar daripada makhraj yang sama Dunas uh, sifati Tetapi tidak Eh silap Tetapi berbeza pada sifat Keluar daripada makhraj yang sama Tempat keluar yang sama tetapi huruf tersebut memiliki sifat yang berbeza. Huqqqa bil mutajanisain. Maka ia digelas sebagai... Eh, silap. Huqqqa bil mutajanisain. Maka ia digelas sebagai al... Ini pun typo lagi ni. Maka ia digelas sebagai al-mutajanisain. Al-mutajanisan. Al-mutajanisan asalnya kalau baca dah secara maafu. Al-mutajanisan. Baik. Cuma, ni, sebab kita baca dalam keadaan... Uh, majurur Sebab ada B saja ni Ada huruf Ba Baik Baik Jadi sekarang kita masuk pada Al-Mutajan Nisaim Al-Mutajan merujuk kepada Pertemuan di antara dua huruf Yang keluar daripada makhras yang sama Tetapi memiliki sifat yang berbeza Keluar daripada makhras yang sama Tetapi berbeza pada sifat Baik, Lepas tu dia panggil mutajan isain. Dua yang sejenis. Dua yang sejenis. Sejenis, sejenis di sini maksud dia sejenis makhrash. Ha, sama makhrash tapi berbeza pada sifat. Ha, kalau macam mutaqaribain tadi kalau macam mutaqaribain mutaqaribain dua huruf yang berdekatan. Berdekatan makhrash. Ha, berdekatan makhrash. Kalau mislain dua yang serupa Maksudnya serupa serupa dari sudut makhlas yang sifat. Al-mis lain, dua yang serupa. Dua serupa. Sekejap. Al-mutaqaribain, dua yang berdekatan. Berhampiran. Berdekatan lah. Okay. Tak tulis dengan menggunakan mau jadi mulut lidah jadi buruk. Baik. Sementara al-mutajanisain dua yang sejenis. Dua yang sejenis মানে sejenis sama makhraj. Ha, sama makhraj je tapi sifat tak sama. Okey. Baik. Untuk pertemuan yang sebegini, pertemuan dua huruf yang keluar daripada tempat uh, yang keluar daripada makhraj yang sama. Tetapi memiliki sifat yang berbeza. Okay. Pertemuan macam ni, kita masih lagi baca syarid idram. Masih lagi baca syarid idram. Dan kita baca dan kita panggil bacaan macam ni sebagai al-idram al-mutajanisain. Al-idram al-mutajanisain. Baik, sama seperti perbincangan kita dalam idram al-mutakaribai. Untuk idram mutajanisain, ada tiga, ada tiga jenis idram yang berlaku. Idram kamil secara ikhtifak, idram nakil secara ikhtifak dan idram kamil dan idram nakil secara khilaf. Baik. Kita masuk pada idram kamil. Uh, idram kamil untuk mutajanisai secara ikhtifak. Okey. Ia berlaku pada enam keadaan. Pertama, Ba'a Sakinah bertemu dengan Mim. Contoh, Irkam Ma'ana Irkam Ma'ana irkamna'ana ma banyak kita serapkan bunyi ba ke dalam mim ha ba ke dalam ke dalam mim ha jadi tak bunyi tak ada bunyi ba lah. Kalau, ha, kalau tak ada bunyi ba lah irkamna'ana baik kemudian sebab bertemu dengan mim ha sebab dia bertemu dengan mim kena kena dengung sebanyak dua harakat irkamna'ana baik tapi kita baca idgham Kamil ni untuk bacaan daripada Tariq Syatibiyah. Tariq Syatibiyah. Adapun untuk Tariq Jazariah, untuk Tariq Jazari, kita boleh baca secara secara idgham, macam tadilah irkam ma'ana ataupun boleh baca dengan izhar. Maksudnya kita jelaskan bunyi ba sakinah kat sini. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Tapi tapi rajihnya baca dengan idgham lah. Rajih baca dengan idgham. Baik. Itu kalau Tariq jadi, Sekarang ni kita bincang Tauriq Shatibiyah. Jadi tak ada isu izahar kat sini. Mesti mesti idram. Baik. Idram kamil. Baik. Kemudian keadaan yang kedua adalah tak sakinah bertemu dengan dal. Contoh asqalat da'awah asqalat da'awah asqalat da'awah. Okey. Contoh eh. Oh lupa saya nak jelaskan. Macam tadi bak sakinah bertemu dengan mim Bila kita baca secara idgham Kamil, okey. Ba sakinah ni tak kita tak patut tak patut ada bunyi qaqalah. Kol Sebab asal ba sakinah, ba sukun, ba yang bertanda sukun pun huruf qaqalah. Kol Tetapi oleh kerana dia betul kita baca secara idgham Kamil, oleh kerana kita baca secara idgham Kamil, jadi tak patut ada bunyi qaqalah kol dekat ba ni. Tak boleh. Tak boleh. Ira kam ira Kalau ikut Syatibiyyah, kalau ikut Syatibiyyah tak boleh. Ha, ha. baik. Okay. Sama dengan ta, sakinah bertemu dengan dal. Okay. Asqalat da'awah. Asqalat da'awah. Baik. Asqalat <Sing> da'awah. Baik. Tapi kat sini tak ada huruf huruf huruf huruf Sebab ta berhub huruf Baik. Okay. Kemudian ta, sakinah bertemu dengan to. Contoh. Waddaq to'ifah. Waddaq to'ifah. Okay. Ta dengan to'. Keluar daripada hujung lidah, wadap to bertemu dia uh, keluar daripada hujung lidah yang bertemu dengan at, di de, de, sebab tak tak at, di macam oh, kata apa? Makras dia adalah uh, hujung lidah yang tersepit di antara dua gigi. Keluar sikit dia hujung tu, baik. Ha, ta dengan to sama makras, tapi beza dia tak ada sifat istifal dah sifat istifal sifat nipis huruf yang nipis. Sementara to, huruf isti'la isti huruf tebal. Okey. Bila kita baca dengan idgham kamil tak boleh ada ada sifat nipis lagi dah. Wa dda ta wa dda taifa. Ah wa dda taifa. Kita gugurkan sifat nipis pada ta ni kita ambil sifat tebal isti'la tadi. Ah ha, gitu. Baik. Kemudian yang keempat huruf sa sakinah bertemu dengan zal. Sa sakinah bertemu dengan zal. Contoh yal hazzalika. Yal hazzalika. -haz ha yal hazzalika. Ha cantik. Baik. Jadi tak ada bunyi sa dah. Kita ambil bunyi zal. Yal haz. Yal haz. Yal -haz. Kalau bunyi sa asal ya. sa, sa sakinah. Yal has. Yal has. Yal has. Tapi kalau kita idram, tak ada bunyi sah dah, bunyi zal. Yal haz. Yal haz. Okay, kalau kita sambung. Yal hazza, yal zalika. Yal haz zalika. Okey, baik. Kemudian, keadaan yang kelima, idramkan Malaysia ITIFAQ adalah ketika dal sakinah bertemu dengan ta. Dal sakinah bertemu dengan huruf ta. Okay. Sekali lagi, dal dengan ta. Keluar daripada makhrah yang sama. Okey. Tapi sekarang ni masalah dia. Huruf dal ada sifat kokolah. Tapi huruf ta ni tak ada. Tak ada sifat kokolah. Okey. Bila kita baca pertemuan di antara dal dengan ta ni dengan idram kamil. Bila kita baca secara idram kamil. Kita kena gugurkan sifat. Sifat kokolah tadi. Tak boleh baca tabayyana, Tak boleh. Tak boleh baca tabayyana tak boleh ada qaqalah. Terus ambil bunyi ta. qatabayyana. Ha, qatabayyana. qatabayyana. Kita gugurkan sifat qaqalah pada dal. Terus ambil bunyi ta. Ha, Baik. Kemudian keadaan yang keenam adalah zal SAKINA. zal SAKINA. bertemu dengan huruf da, huruf da. Contoh il walamu. Il walamu. Okey. Il walamu. Okey, Zal dengan Zal keluar daripada makhrah yang sama. Tapi, beza dia sekarang ni. Zal ada sifat istifal, sifat nipis. Sementara huruf Zal sifat isti'ala. Sifat huruf tebal. Jadi, bila Zal bertemu dengan Zal dan kita baca secara idram kamil, kita tak boleh ada bunyi. Kita kena gugurkan sifat nipis ni. Sifat istifal ni kita kena gugurkan. Ambil bunyi sifat istila bunyi tebal. Satu kita kita baca il wallamu tak ada dah sifat nipis. Il zalamu tak ada dah. Il terus il terus ambil sifat tebal tadi sebab kita dah gugulkan sifat istifal tadi. Baik. Kemudian kita untuk idgham mutajan nisain yang kita baca secara naqish hanya satu keadaan saja. Huruf toh sakinah bertemu dengan huruf ta. Huruf toh sakinah bertemu dengan huruf ta. Contoh, ahautu. Ahautu. Ha, ahautu. Ataupun basauta. Basauta. Okay. Untuk idara menakis secara itifak, contoh pada huruf toh sakinah bertemu dengan ta, cara bacaan dia adalah, kita masih kekalkan sifat tebal pada huruf toh tadi. Huruf toh sifat tebal. Huruf ta sifat nipis. Okey, kita masih kekalkan huruf uh, sifat tebal ni masih ada, masih ada. Masih ada walaupun kita dah masuk, kita dah serapkan dalam dalam murtah eh huruf ta. Tapi masih sifat tebal ni kita kena kita, kita, kita jangan buang. Kena ada. Ah haltu, ah haltu ataupun basaut ta, basaut ta. Gitu. Mana sifat isti'la tu ada? Sifat huruf tebal tu Masih ada. Pada huruf ta. Walaupun dah kita serapkan bunyi to ni tadi, kita dalam tas, Itu idram naqis secara ittifak. Sementara idram kamil dan idram naqis secara khilaf, ialah pada keadaan nun sakinah bertemu dengan mim. Tapi kat sini, dia satu siwat situasi je. Ha, tadi satu satu, satu, satu, satu satu situasi je. Sebab mim, nun sakinah bertemu dengan mim. Nun sakinah bertemu dengan mim. Kalau kita baca secara idram kamil, maksudnya kita dah tukar daripada bunyi nun daripada bunyi mim mimmal mimmal okey tapi kalau idgham naqis daripada surah idgham naqis kita masih mengekalkan sifat dengung pada pada huruf nun ha lah memang kita kata huruf nun dengan mim ni ada sifat dengung ada sifat dengung sebenarnya suatu pada, pada, pada satu sudut pada satu sudut dipanggil idgham naqis tapi serhilaf lah saya ser satu situasi sahaja okey baik baik kemudian summa insakan awwalu kullin fasagirum summiyan summa kemudian insakan awwalu kullin jika huruf yang pertama bagi setiap pertemuan ni tadi adalah huruf yang bertanda sukun fas saghirun maka kita gelarkan kita namakan pertemuan tadi sebagai idgham idgham saghir au hurrika al harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa fahmanhu bil ataupun hurrika al harfani kedua-dua huruf tersebut berbaris fi kulli pada setiap idram, tiga, ketiga tiga jenis idgham tadi Kedua-dua huruf itu tu berbaris. berbaris. Faqul maka katakanlah Qulun keseluruhannya adalah Idram, Idram Kabir. Wafhaman hu bil musun. Dan fahamilah Idram ni tadi dengan mengambil contoh. Ha, dengan mengambil contoh ni maksudnya kita kena belajar secara laki lah. Ha, kena belajar daripada guru. Macam dekat mana Idram, idram Sarir, dekat mana Idram Kabir. Contoh. Okey. Kalau ikut dia kata apa? Untuk Idram Sarir, pertemuan dua huruf tapi huruf pertama tu bertanda sukun. Ha, huruf pertama bertanda sukun. Jadi contoh kita ambil pada uh, pada Al-Mislan. Ah uh, untuk idgham mislain. Yukrih, yuk silap. Baca khas dengan dengan koralah pula. Okey baik. Yuk, Yukrih hunna. Yukrih hunna. Ha tengok contoh eh. Dua huruf ha yang bertemu. Okey, ha pertama sukun, iskan ataupun kita panggil iskan. Tapi ha kedua bagis. Okey. Yang ni kita panggil sebagai idram sorir. Sebab kadang-kadang kita panggil ni apa? Idram mislain sorir. Sebenarnya. Ha. Lepas tu kadang-kadang kita, kita sebut idram mislain. Ada sambungan dia. Idram mislain sorir. Idram mislain sorir. Baik. Sementara idram kabir adalah keadaan di mana kedua-dua huruf tersebut berbagi. Contoh, Yadhabu <tuh> bil-abasar. Yadhhabu bil absar. Tengok contoh dua ba yang bertemu, kedua-duanya berbaris. Ha, kedua-duanya baris. So kita panggil keadaan ni idgham mislain kabir. Idgham mislain kabir. Dan keadaan yang sama untuk idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Baik. Tapi untuk idgham kabir, idgham kabir hanya khusus untuk keraat riwayat As-Susi daripada Abu, Abu Amr khusus untuk riwayat as-susi daripada Abu Amru. Ha, bacaan kita tak ada. Bacaan Hafs daripada Asim tak ada. Tak ada idram kabir. Kita cuma ada idram sorir sahaja. Ha, idram sorir saja, Idram kabir tak ada. Khusus untuk riwayat as-susi daripada Abu Amru sahaja. Ha, jadi jangan jangan lah kalau untuk idram kabir ni, untuk bacaan Hafs daripada Asim yang kita biasa baca di Malaysia ni, tak ada dah. Idram kabir ni tak ada dia mungkin untuk orang yang belajar qiraat. Ha lebih daripada yang kata qiraat 7 qiraat 10 kan. Okey. Yang ni kena tahulah ha, sebab Abu Amru ni salah satu daripada im, eh, daripada imam qiraat yang 7 atau yang 10. Ha macam tu. Kita tahu dekat mana? Contoh kalau kalau kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau idgham kabir contoh dekat sini. Yazhab bil absar. Ha yazhab bil absar. Bila kedua-duhur berbaris dan idgham kabir Cara bacaan ni nanti adalah huruf pertama ni disukunkan. Tukar daripada baris menjadi sukun. Kemudian baru idram. Yadhab bil-absar. Untuk contoh yang kedua. Qaarrabbi. Cara bacaan dia matikan lam, sukunkan lam ni kemudian baru idram. Itu baru idram kabir tapi bacaan macam tu tak ada dalam hafz daripada asim khusus untuk bacaan riwayat as-susi daripada Abu Amr saja. Jangan risau. tak ada. Yang untuk ihram kali ni kita tak perlu ni dah. Fokus pada idgham sakir saja. Alhamdulillah. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah selesai membincangkan bab al-nislain al-mutaqal al-mutaqaliban al-mutajanisan. Baik. Jadi kita telah lihat dua jenis keadaan idgham. Yang pertama di pengarang menyebutkan keadaan di mana jenis huruf tu yang bertemu Ha, jenis huruf yang bertemu Contoh untuk Al-Mislan Pertemuan di antara dua huruf yang serupa Serupa dari sudut Makhras dan sifat Kemudian pertemuan dua huruf Yang Al-Mutaqaribain Dua yang berdekatan ha, Maksudnya dua yang berdekatan makhras Sifat berbeza Kemudian kita ada Al-Mutajanisan Pertemuan dua huruf Yang satu jenis Yang sejenis Dua huruf yang sejenis makhras Sama makhras tapi sifat tak sama ha. Jadi Pembahagian macam ni kita, kita gerikan sebagai jenis huruf yang bertemu Haa Kedahan huruf yang bertemu Eh Jenis huruf yang bertemu Adapun untuk keadaan huruf yang bertemu Haa Kita bahagikan pula kepada dan al dan Al-Kabir Kita kata Al-Sarir, Edram, Sarir Bila mana Huruf pertama bertanda sukun Sementara Edram, Kabir Kedua-dua huruf yang bertemu tersebut Kedua-duanya berbaris Haa kedua-duanya berbaris. Okey, baik. Jadi selesai sudah kita membincangkan tentang, bah, tentang bab bab al-mislain al-mutaqaribain dan al-mutajanisain. Baik. Insya-Allah insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab pada bahagian terakhir, bukan bab terakhir eh, tak masuk bab ta'khiri, bahagian terakhir iaitu bahagian mat. Nah, bahagian mat. Baik.